Dilema dalam mendidik anak Begitu banyak orang tua di saat lelahnya Melampiaskan ke anak dengan marah, kesal, dan kecewa Tanpa disadari, perlakuan itu akan menjadikan karakter mereka hingga tumbuh dewasa Dan perlu diingat, perlakuan kita menjadi dosa jariah terus-menerus sampai akhirat Berikanlah kelelahan itu dengan sabar, kasih sayang, perlukan, dan dengarkan curahan hatinya seperti yang termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 9 Semoga bermanfaat demi masa depannya